makasih pak ya, kasih 5 ribu makasih om ya, ya. udah pindah tuh kasih 10 ribu makasih bos ya kan? udah ya, ya, ya. ya. kalau kita mau bergerak sebetulnya itu turun hanya nanti ada yang diakumulasikan ada yang diberikan seketika ada yang sifatnya akumulatif sebetulnya hasil ikhtiar anda hari ini cuma mungkin diberikannya besok pernah nggak anda cari pekerjaan? Bahasa manusianya ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini pernah ya begitu? Ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, dua minggu, satu bulan, anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi anda. Pak mau nggak nih ada peluang 9 juta? Ternyata itu hasil ikhtiar anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapat itu.